Hai hai hai Taukah kalian sob, bahwa dulu Indonesia pernah memiliki Harimau Bali dan Harimau Jawa? Ya, kucing raksasa asli Indonesia ini saat ini memang telah dinyatakan punah dan kini hanya tinggal populasi Harimau Sumatera saja yang masih tersisa dan terus dijaga. Namun sayangnya ada beberapa faktor penyebab di mana populasi dan habitat Harimau Sumatera ini berkurang secara drastis. Perburuan oleh manusia memang menjadi penyebab utama dari kepunahan satwa cantik ini. Namun pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan pembukaan kawasan untuk permukiman juga menjadi penyebab berkurangnya populasi harimau Sumatera. Meski dikenal dengan sifat buasnya, namun ternyata harimau sama juga loh seperti manusia, mereka tidak akan menyerang secara tiba-tiba jika tidak diganggu atau merasa terancam. Namun sayangnya beberapa tahun terakhir, sudah banyak hutan yang dibabat habis untuk dijadikan lahan tanpa memperdulikan penghuni yang ada di hutan. Akibatnya banyak satwa yang keluar dari hutan dan memasuki wilayah manusia, entah itu untuk balas dendam ataupun hanya mencari tempat tinggal baru. Kejadian tersebut juga pernah dialami oleh masyarakat Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, digegerkan dengan adanya penampakan harimau yang masuk ke perladangan milik warga. Kepala Desa Pasir Tengah menyebutkan bahwa penampakan harimau Sumatera itu sudah terjadi dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Iya, kemarin ada salah satu warga yang melapor tentang adanya penampakan harimau, ujar Kepala Desa Pasir Tengah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain itu, baru-baru ini juga ada salah seorang warga yang juga pernah melaporkan bahwa dirinya saat hendak pergi ke perladangan kemiri mendengar suara dengkuran dari Harimau Sumatera. Bahkan pada hari minggu kemarin, ada warga di sini yang mendengar dengkuran harimau saat hendak pergi ke ladang kemiri, kata warga setempat. Atas kejadian itu, masyarakat pun menjadi takut ketika akan pergi ke ladang kemiri, sehingga mengurungkan niatnya tersebut. Namun untungnya, sampai saat ini belum ada aduan dari masyarakat yang merasa kehilangan hewan ternak miliknya dan kerusakan tanaman akibat harimau Sumatera itu. Sampai saat ini belum ada kejadian hewan ternak yang hilang atau ladang warga yang rusak. Jelas warga setempat. Diperkirakan Satwa Mamalia yang dilindungi itu berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser yang berbatasan langsung antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, tepatnya desa pesisir tengah Kabupaten Dairi. Sampai saat ini para warga sudah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan meneruskan informasi tersebut ke BKSDA Sumatera Utara. Tadi beberapa warga sudah melapor BKSDA, para tim juga sudah turun dan memantau untuk memastikan adanya harimau itu, ungkap salah satu anggota tim. Selain menyelidiki kemunculan harimau Sumatera, mereka juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat pergi ke perladangan Kemiri.